Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian terpantau naik, untuk cetakan UBS maupun cetakan Antam pada hari ini Kamis, 20 Oktober 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 539.000 atau stagnan. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 491.000, turun Rp 2.000. Rupiah. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 973.000 atau stagnan dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 920.000, turun Rp 5.000. Rupiah. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.629.000 atau stagnan, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.506.000 atau turun Rp 28.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.201.000. Sekian harga emas untuk tanggal 20 Oktober 2022.